lain, orang pak emang mau lain, tak per rasa kon lain, roh? Al-Qur'an siram Kalau di sutang lai de dipi mimi ni ya pya ha puja kono sebab bene mo si o eratero kare per ku beri parcari totu sutang tang ni pya hari dini unumuru lai ra sem ramu lai kan nomor ngipi ya uju mau kan dini piki lai ru bodet mersuma Oh oh. Arti bodoh le arti mimpi lai. jadi arti mimpi ni bini lai. Lai. Do alik ni lai. Sudek. Jadi bodak ala sokok. Jadi bodak ala sokok. Jadi horas sekarang. Horas. Jadi sono nak kadongan. Hau. Si Bontang Channel kan menginginku, kamu namanya tong kasual hari jadi pun untuk kamu lupa mendukung channel. semua so, dia caranya, buat huruf subscribe, subscribe channel baru belum saya di-subscribe nah, kamu. Nah, bagi kamu ngotot cip di kamu, berarti kata dana nomor oke. Jadi, tabe yang untung, like atau disukai jadi di like kamu kan kayak kamu komentari kamu hubo tu isi nama komentar jalan hubo tu beritamu oke okay? anon bukain mah komentar mudah oke okay? oras